Di kabar pertama persahabatan, ya kita awali ada info bahagia vitamin yang kita dapatkan di channel Youtubenya nya Kakak Rizky Bilar yang mengunggah sebuah postingan vlog terbaru nih, beli jam buat tim satu gudang. Wow, ini cute banget ya, masya Allah, beli jam buat tim Leslar Entertainment satu gudang nih. Borong jam tangan mahal pastinya untuk tim Leslar Entertainment. Yang belum mampir silahkan mampir persahabat ya karena banyak sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan di vlognya kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya ada vitamin bahagia terbaru yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kakak Rizky Bilar Perhatikan wow di guys pribadinya kakak bilang mengunggah sebuah postingan video lagi memainkan Viano Disitu ada sebuah kalimat, masih belajar, maaf, karena laki-laki, kata tetangga gua yang penting bisa aja, walau dikit-dikit, manja banget ya, Masya Allah Perhatikan, keren dan ganteng banget ya penampilan idola kesayangan kita siang hari ini, Masya Allah Mudah-mudahan saja selalu sehat, bahagia, amin, ya robbal Alamin postingan kakak Rizki Bilar pun, ini di repos kembali oleh akun Leslar ada kalimat juga yang dituliskan di postingan tersebut Cakep banget dah katanya tuh Hingga banyak komentar dan respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Aziza Sifutri Bungsu 09 mengatakan di kolom komentar Fix Bang Bi kalau rambut hitam ditambah pakai kacamata ganteng banget woi Masya Allah banget ya <laughs> Berikutnya juga komentar lain diberikan dari Agun Isman underscore Virgo mengatakan Masya Allah semoga Nular sama anakku kalau nanti pas lahir Tentunya laki-laki amin kalau perempuan kaya Dedek Masya Allah banget yang mudah-mudahan saja. Tentunya kekompakan dan kesulitan kita selalu mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kita. Lesti dan Rizky Bilar. Untuk kabar berikutnya juga ada sebuah info dari Indosiar. Karena lima hari lagi bakal ada acara yang paling bergengsi di Indosiar. Kita lihat ya ada kalimat info yang dituliskan lewat caption. Jangan lupa saksikan Gilang Dirge Arwidianto, Ajis Gagap 5 hari lagi di penghargaan bergengsi KPI Award 2021 hari Jumat 17 Desember 2021 Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar dan Video.com Tentunya persahabat ya siap-siap cemilan, jangan sampai lupa dicatat tanggal dan jamnya tanggal 17 hari Jumat Jam 20.30 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan idola kesayangan kita juga tidak LASNY Yang akan menjadi bintang tamu di acara KP World, persahabat yang anugerah KPI 2021 dan selanjutnya juga kita lihat persahabat sebuah postingan vitamin bahagia Ini mama di vlognya Kakak Rizky Bilar persahabat ya Aduh banget, romantis, selalu disuguhkan Apalagi kekyutan dan kewaan Selalu kita lihat dari idola kesayangan kita ini Masya Allah Luar biasa persahabat ya Tentunya perihal tentunya yang dilakukan oleh Leslar ini selalu membuat kita baper dan bahagia untuk berikutnya, kebetulan persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat cancel yang dituliskan Jomlo cuman bisa nyender sama tembok Aduh, <guruh> cute banget ya Para jomlo jangan melihat ini karena ini cute banget Bikin baper dan bikin kita bahagia Hal kecil yang dilakukan tapi membuat kita sangat luar biasa bahagia ya yang Mudah-mudahan rumah tangga inilah kesengan kita ini selalu diberikan kebahagiaan dan selanjutnya ada sebuah unggal spesial juga nih. Ini ada maman di cinta awal relay episode hari ini di Persahabat ya bikin ngakak aja nih. Kita lihat pop dance. Ini tentunya mirip banget dengan BBL katanya Persahabat ya. Pop dance dan BBL perhatikan baik-baik. Raut wajah dari BBL dan pop dance Persahabat ya. Wow, sepertinya mirip banget ya. <laughs> Kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat ayo guys, tuh mirip papa dance, apa mirip papa billar, hayo tuh aku part ini ngakak banget katanya tuh, masya allah banget ya alhamdulillah, hari ini juga kita dikasih kejutan bahagia dari idola kesayangan dalam acara cinta Abadi Leslar yang tayang di Antv, persahabat ini luar biasa banget dan untuk berikutnya juga di ada sebuah postingan dari yang kakak Bilar masih lagi memainkan piano, judul lagu, tuh ditanya ya oleh kakak Bilar judul lagu yang dimainkan oleh kakak Rizky Bilar, persahabat ya kira-kira judulnya apa? Ada empat pilihan, yang pertama itu ada Yolanda, yang kedua bukan cinta biasa, yang ketiga ada Balonko, dan yang keempat ada Kejora, tuh silahkan tebak Lagu apa yang dimainkan oleh kakak Rizky Bilar? Kita masih menunggu kabar baik, kejutan, bahagia Mudah-mudahan ada cedokan vitamin manja yang hari ini dari Idola Kesayangan Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangun menjawabkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh